Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pencinta Al-Quran dan para pencinta seni baca Al-Quran dimanapun anda berada di video kali ini saya akan berbagi tips supaya suara lantang dan bertenaga ketika membaca Al-Quran dengan menggunakan telur ayam kampung karena Para pencinta Al-Quran dan sangat mengharapkan mempunyai suara lantang dan bertenaga. Kuning telur ayam kampung sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan mempunyai berbagai nutrisi. Salah satunya adalah suara yang lantang. Caranya gimana? Mudah. Kita ambil satu telur ayam.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 Kalaupun kita mampu untuk meminumnya secara langsung, boleh. Tapi kalau pencinta Al-Quran dan seni baca Al-Quran tidak mampu untuk meminumnya secara langsung, boleh ditambahkan dengan madu atau gula aren. Untuk keberhasilan harus dilakukan secara rutin satu minggu, satu kali. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini. Supaya pemirsa tidak ketinggalan. Bagaimana caranya? Tekan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya.